Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ibn alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Amma ba'du. Dulu Ada seorang yang ahli ibadah Dan seorang yang ahli maksiat dari Bani Israel Orang yang ahli ibadah ini Setiap hari selalu menasihati orang yang ahli maksiat ini Sampai suatu ketika Orang yang ahli maksiat ini merasa bosan atas nasihat yang diberikan oleh orang yang ahli ibadah ini, sehingga dia berkata, "Wahai Syekh, pergilah engkau. Aku sudah merasa bosan dengan nasihatmu setiap hari. Engkau menasihati aku." Setelah kejadian ini, si Syekh ini tetap saja masih memberikan nasihat kepada orang yang ahli maksiat ini. Sampai suatu ketika, orang yang ahli ibadah ini sedang solat dan ia sedang bersujud. Tiba-tiba datanglah orang yang ahli maksiat tadi, dan seketika itu, orang yang ahli maksiat itu menginjakkan kakinya di atas leher orang yang ahli ibadah tersebut. Seketika itu juga, orang yang ahli ibadah tersebut langsung menyingkirkan kakinya dan berkata kepada orang yang ahli maksiat tadi, "Pergilah kamu demi Allah." Engkau tidak akan mendapatkan ampunan Allah sampai kapanpun. Setelah kejadian ini, turunlah Malaikat Jibril kepada Nabi di zaman itu untuk menyampaikan firman Allah. Malaikat Jibril berkata, Katakanlah kepada si sombong yang mengatasnamakanku itu, yaitu orang yang ahli ibadah tadi, Ia tidak akan mendapatkan ampunan dariku. Kenapa ia menyombongkan dirinya? Padahal ibadah yang ia lakukan itu adalah pemberianku. Kalau bukan karena aku memberikan taufik kepada dia, dia tidak akan mampu untuk melakukan ibadah yang selama ini ia lakukan. Kenapa ia tidak menyingkirkan kakinya, terus dia mendoakan orang itu semoga Allah mengampuni dosa-dosanya? Katakanlah kepada dia, dia yang tidak akan aku ampuni dosanya. Dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa walaupun kita diberikan kemampuan oleh Allah bisa mengerjakan salat ibadah dan semua perintah-perintah Allah yang lainnya janganlah kita menyombongkan diri ingat bahwa apa yang kita kerjakan daripada ibadah kita itu semua adalah berkat taufik dan rahmat yang Allah berikan kepada kita maka dengan alasan apakah kita bisa menyombongkan diri? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.